Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh tanah air Berjumpa kembali kita dalam episode perdana Sapa Rumah Belajar Sebuah ruang pengetahuan populer untuk guru, tenaga kependidikan, dan juga siswa Acara keren kita dipersembahkan oleh PUSDATIN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Perkenalkan saya Denny Rohendi, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019 masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Belajar yang ke-11 Kali ini kami hadir di episode perdana Sapa Rumah Belajar Dan hari ini yang sangat spesial di hari keempat ini kita akan membahas satu fitur yang luar biasa dari portal rumah belajar. Fitur apa itu? Fitur bank soal. Dan untuk mengeksplorasi bagaimana fitur-fitur keren itu dapat digunakan dalam pembelajaran hari ini, Alhamdulillah bersyukur sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat keren, Ibu Hairun Nisa. Apa kabar Mbak Nisa? Halo, Kang Deni Rohendi kita panggil Kang Oke, Kang, Dero, Dero. Okay, iya. Kang Dero. Alhamdulillah. Uh. Sehatan. Sehat ya Mbak Nisa ya? Alhamdulillah okay. sehat. Baik, dan Mbak Nisa ini adalah salah seorang PTP yang berada di bawah ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang Mbak Nisa Bagaimana kemudian banyak sekali ya fitur yang terdapat dalam portal Rumah Belajar Dan hari ini sesinya adalah kita ingin mengeksplorasi fitur bank Soal Manisa, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang Bang Soal, saya ingat waktu itu ada satu dokumen resmi dari UNESCO yang menyatakan bahwa portal rumah belajar adalah portal yang sangat luar biasa, versi UNESCO yang tentunya mendukung untuk kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Boleh dong, Manisa cerita. Okay. kaitan dengan fitur bank soal yang ada di rumah belajar ini. Iya, oke okay. Kang Dero, terima kasih banyak. Uh, oke okay. betul sekali tadi yang disampaikan oleh Kang Dero bahwa portal rumah belajar diakui oleh UNESCO sangat membantu dalam pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. Uh, salah satu fiturnya adalah fitur bank soal, ya. Sahabat rumah belajar, di sini di dalam fitur bank soal adalah kumpulan soal dan asesmen yang ditujukan kepada siswa untuk dapat mengukur keefektifan dari bela... tujuan pembelajarannya. Gitu boleh, silakan dibuka fiturnya ya. Oke, okay. di bank soal ini, kumpulan soalnya sudah dikategorisasikan dari jenjang SD, SMP. SMA dan SMK. Di dalamnya juga sudah dibagi per kelas. Kita coba buka yang SMP kelas 7 ya. Nah, di dalamnya lagi dibagi sudah per mata pelajaran. Coba kita buka lagi di dalamnya. Iya, begini kira-kira tampilannya. Jadi eh, siswa dapat mengukur kemampuannya dengan menggunakan soal-soal yang ada di fitur bank soal ini, begitu kira-kira Kang Dero? Wah luar biasa ya, sangat menarik sekali tampilan-tampilan yang muncul di fitur bank soal ini. Saya jadi ingat nih, Banissa nih, kita lagi rame-rame sekarang ya tentang IKM, Barisa oh, implementasi yeah. kurikulum merdeka. Ada satu poin yang saya garis bawahi tentang assessment. Nah, bisa nggak sih fitur soal yang ada di rumah belajar ini kemudian mampu mendukung implementasi kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran ini? Oke, baik. Kang Dero, kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, asesmen dalam kurikulum merdeka itu ada satu poin penting, yaitu selalu berpihak dan berpusat pada peserta didik. Oke, okay, itu ya. Itu adalah poin dari asesmen dalam kurikulum merdeka. Lalu bagaimana sih kaitan antara pembelajaran dengan asesmen? Nah, pembelajaran dengan asesmen adalah sebuah satu siklus, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, dalam pembelajaran ada aktivitas dalam merumuskan aktivitas dalam capaian pembelajaran yang diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Di pembelajaran itu dilakukan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di sini, asesmennya itu berupa untuk mendukung atau membuktikan sudah sampai mana siswa mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dalam konsepsi kurikulum merdeka yang digunakan adalah kalimat kata asesmen daripada kata evaluasi karena dalam asesmen yang dilihat itu adalah prosesnya sementara kalau evaluasi fokusnya pada hasil belajar dan antara asesmen dan evaluasi, asesmen ini lebih berpihak kepada siswa, jadi melihat proses dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah mereka lakukan, begitu Kang Der. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata memang relevansinya juga sangat jelas begitu ya. Bagaimana kemudian fitur bangsoal ini bisa diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Nah, baik Mbak Nisa, nih ini juga keren banget nih ya. Kalau kita gali lebih jauh tentang portal rumah belajar, bahwasannya di dalam portal rumah belajar itu sangat banyak sekali gitu ya, fitur-fitur keren yang bisa dieksplorasi. Nah, ada tidak sih? fitur-fitur pendukung yang juga bisa dioptimalkan oleh para guru untuk menyajikan pembelajaran keren. Iya, Kang Dero, banyak sekali fitur-fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Oke, kita lihat sama-sama ya. Boleh kita lihat di sini. E, ditampilkan gambarnya. Oke, sudah. Nah, ini ada beberapa fitur pendukungnya. Yang pertama itu adalah peta budaya. Dalam peta budaya ini, kita bisa memilih Memilih, contoh kita pilih Aceh ya Daerahnya, nah ini Indonesia itu kan Kaya ya, dengan Keragaman dari budaya Nah kalau kita klik Aceh Di sini kita lihat apa isinya, coba Oke Nah di dalamnya itu kita akan Mengenal banyak budaya Banyak uh, Kesenian, makanan Ataupun uh, Keragaman dari uh, Budaya kita Di peta budaya ini Ya, di bawahnya itu terlihat. Nah, itu dia contohnya. Oke, kita lanjut. Ada fitur lainnya. Coba boleh dilihat lagi. Kita masuk ke fitur yang kedua: fitur buku sekolah elektronik. Fitur buku sekolah elektronik ini memungkinkan bagi guru dan siswa untuk dapat. Membaca secara online maupun di download terlebih dahulu gitu ya. Fitur buku-bukunya lengkap yang ada di BSE ini dari mulai PAUD hingga jenjang SMA atau SMK. Oke, okay. di sini contoh bukunya sangat banyak sekali. Lanjut kita ke fitur yang lainnya. Masih banyak lagi nih Kang Dero nih. Uh, nanti sahabat rumah belajar bisa mengeksplor lagi ya. Ini juga menarik, wahana jelajah angkasa. Wahana Geraja Angkasa ini merupakan fitur yang dikembangkan bersama antara Pusdatin dengan Microsoft untuk pendidikan. Jadi siswa bisa belajar mengenal galaksi, lalu juga apa luar angkasa, bintang, bulan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi fitur selanjutnya. Ada lagi fitur karya bahasa dan sastra. Buat sahabat rumah belajar yang suka membaca karya-karya bahasa dan sastra, silakan di sini juga ada, boleh dipilih satu. Kita bisa lihat di dalamnya di Oke, okay, Ragam Jejak Sunyi ya. Oke, okay, kita tinggal klik pada bukunya maka akan ada kumpulan dari puisi-puisi yang suka sastra boleh buka-buka fitur ini, gitu ya. Lanjut, kita ke fitur yang lainnya lagi nih, Kang Dero. Wah, nggak habis-habis nih fiturnya. Banyak sekali. Oke, kita lihat di sini ada fitur selanjutnya, adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sekarang ini fiturnya paling banyak dicari. Fitur ini adalah fitur yang digunakan khusus untuk guru. Bagi meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Salah satunya ada sebuah program peningkatan kompetensi yaitu Pembatik. Pembelajaran berbasis TIK. Pengembangan kurikulumnya dilakukan terintegrasi dengan kerangka acuan UNESCO dalam pengembangan kemampuan TIK guru. gitu, Dan itu dilakukan berjenjang. Pada tahun 2022 ini level satunya masih dibuka loh sahabat. Sahabat masih bisa mendaftar sampai tanggal 30 Juli 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini sudah lebih dari dua ribu guru yang sudah mendaftar di Pembatik. Oke next ada fitur apa lagi nih yang bisa kita explore ya. Ya, blok pena. Blok pena itu apa sih? Blok pena itu adalah fitur bagi sahabat-sahabat rumah belajar yang suka menulis. Oke, okay, berbagi dengan tulisannya, berbagi ide, berbagi praktik baik dalam pemanfaatan TIK di pembelajaran, dalam media, model maupun aplikasi. Silakan berlatih menulis di sini atau mungkin mencari inspirasi juga bisa kita baca tulisan-tulisan dari teman-teman. Oke, okay, kita lanjut lagi ada fiturnya oh, Edu Game. Edu Game ini adalah fitur eh, permainan tapi bukan sembarang permainan. Permainannya ini didekatkan dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh siswa. Jadi luar biasa ini permainannya menarik bermain tapi sambil belajar gitu. Dan ada lagi fitur lagi. Wah, apa lagi nih? Satu lagi nih. Iya, augmented reality. Augmented reality ini adalah sebuah fitur di mana akan ditampilkan gambaran audio, dua dimensi dan tiga dimensi. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah agar... Eh, Tampilan dari gambar tersebut lebih konkret, lebih nyata dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa terhadap konsep atau terhadap bentuk dari suatu benda. Begitu Kang Derel. Wow, mantap sekali ya, Manisa. Rasanya sudah tidak alasan tidak ada alasan lagi bagi sahabat rumah belajar untuk tidak mengoptimalkan fitur-fitur rumah belajar yang kerennya luar biasa. Dan ini sangat support sekali, sangat mendukung untuk implementasi kurikulum merdeka bagi sahabat-sahabat rumah belajar. Baik, teman-teman sekalian, sahabat rumah belajar, untuk selanjutnya kita juga kehadiran bintang tamu yang juga sangat super, luar biasa selain Mbak Nisa yang ada di studio. Hari ini juga kita kedatangan sahabat saya, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Timur yang hari ini akan hadir secara daring. Yuk kita sapa. Halo Bang Noval. Halo Bang Noval. Halo Kang Kandil. Iya. Nah, lagi nih kan. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Noval? Ya, Alhamdulillah baik Kang Cerah ah. juga nih sekarang hari ini. Alhamdulillah Baik teman-teman sahabat rumah belajar Pak Novel Abdillah adalah duta rumah belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Satu angkatan dengan saya Pak Novel sudah siap ya Kita ngobrol-ngobrol ringan dengan sahabat rumah belajar Untuk mengeksplorasi tentang fitur-fitur keren yang ada di rumah belajar Siap Baik uh, Pak Novel. Fanopal ini salah seorang duta rumah belajar dan juga guru yang telah mengimplementasikan fitur bank soal dan juga edu dalam pembelajaran. Fanopal bisa nggak cerita kepada kita semua mengapa menggunakan fitur bank soal dan apa sih kelebihannya? Oke, pertanyaannya menarik ya kan. Jadi eh, kenapa sih kok saya menggunakan eh, bank soal kok tidak menggunakan yang lain? Apa sih kelebihannya? Nah, Bapak Ibu. Uh, perlu saya ceritakan bahwa Bang soal di sini itu memiliki kemudahan untuk mengakses ya. Jadi mudahnya tadi itu Bapak-Ibu tinggal menginstal uh, aplikasi rumah belajar yang ada di Playstore atau Bapak-Ibu bisa langsung menuju link Bang soal. Dan itu Bapak-Ibu tidak perlu menggunakan akun atau login gitu ya, sehingga sangat mudah untuk uh, diakses. Selain itu, uh, fiturnya juga cukup representatif ya Bapak-Ibu representatif dalam artian eh, bank soal atau soal kumpulan soal-soal yang ada di bank soal itu seluruhnya adalah dibuat oleh guru dan saya sangat meyakini guru membuat seperti itu, itu pasti sudah disesuaikan dengan eh, tujuan pembelajaran kemudian selain itu eh, perlu divalidasi juga sehingga kalau misalkan kita ingin memberikan kepada siswa maka sangat layak dan sangat representatif, ya Bapak-Ibu. Nah, pilihannya banyak, mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang uh, SMA, SMK. Di situ pun juga dibagi per kelas, ya Bapak-Ibu. Kalau SD nih, contohnya, misalkan uh, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu pun dalam satu kelas, nanti dibedakan lagi per mapel, ya Bapak-Ibu. Jadi, uh, dari mapel matematika, contohnya. Nah, jadi itu bisa menjadi bahan pilihan yang Bapak Ibu bisa berikan sebagai pengayaan, latihan, evaluasi atau ulangan. Dan yang paling poin nih ya, Bapak Ibu, kelebihannya dari bank Soal itu adalah bisa uh, memberikan review kepada siswa kita. Jadi, uh, setelah selesai mengerjakan, siswa kita itu bisa melakukan refleksi. Saya tadi salahnya di mana? Seperti itu ya. Nah, kemudian di situ sudah ada uh, panduan. Cara mengerjakannya sehingga, dengan demikian, siswa ini bisa lebih paham dengan soal-soal yang ada atau soal-soal yang diberikan. Nah, itu Kang Dero, ya. Baik. Aduh, sangat geregat sekali ya. Bagaimana kemudian ini pasti nih teman-teman guru yang belum pernah nyoba, segera dicoba. Karena tadi fitur fiturnya luar biasa. Dan pengalaman untuk mengimplementasikannya juga ternyata mudah. Bang, boleh tahu nggak nih bang nih, testimoni siswa ketika abang meng, apa, melakukan assessment dengan bang Soang, seperti apa nih mereka? Senang atau seperti apa? Ya, uh, testimoninya sangat senang ya, Kang diru Jadi, uh, karena kenapa mereka merasa, wah ternyata saya kalau belajar di sini itu dapatnya dua kali dua kali itu begini selain saya menjelaskan, misalkan gitu ya mereka itu juga mendapat ulasan dari bank uh, soal kemudian testimoni yang berikutnya siswa itu pernah saya memberikan sebuah tautan link untuk mengerjakan di bank soal, ini kejadiannya di tahun lalu nih, kemudian uh, saya memberi, di akhir di akhirnya saya memberikan evaluasi ya, memberikan ulangan, nah ternyata saya juga kaget nih hasilnya luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata hasilnya itu bagus-bagus. Uh, ternyata setelah saya telusuri uh, siswa saya itu tidak hanya mengeksplorasi satu soal yang saya berikan gitu. Ternyata mereka cerdas juga. Mereka mengeksplorasi soal-soal yang ada di uh, bank soal. Setelah saya tanya kok bagus-bagus nilainya? Iya Pak, soal yang diberikan ternyata cukup banyak diulas di bank soal. Keren. Ternyata dalam hal ini bank soal sangat membantu proses pembelajaran yang pernah saya lakukan, seperti itu, Kak Dero. Wow, keren wow. banget ya. Siswanya pun mengapresiasi, dan siswanya pun menjadi nyaman. Dan kalau dikataki Hajar, itulah poin dari pembelajaran. Selamat, Bang, ya. Keren banget. Oh ya, Bang, kalau kita eksplorasi lebih jauh lagi tentang fitur rumah belajar, tadi sudah disampaikan, selain ada Bang Soal, juga ada EduGim, Bang. Nah. Gimana nih bang? Menarik, semenarik apa sih edugame ini untuk diimplementasikan di sekolah dan juga bagaimana respon para siswa terhadap kegiatan yang abang lakukan di kelas? Ya, e, kalau respon siswa ketika saya berikan edugame, ya maunya tidak ini, maunya tidak belajar ya, tapi bermain terus gitu. Nah, bapak ibu, edugame ini sejatinya e, bisa digunakan sebagai selingan supaya pembelajaran itu tidak menjijikkan, ya. Tetapi dalam konteks tetap ingin mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, di Edugame sendiri Bapak Ibu itu banyak pilihan game yang sangat menarik ya. Dan yang paling mengena di sini Bapak Ibu bahwa Edugame itu memberikan fantasi tersendiri ya bagi siswa saya. Artinya fantasi di sini Pak, ingin mengulang lagi, Pak kurang, tambah lagi gitu ya. Nah, jadi fantasi ini bisa mengubah kebiasaan siswa yang mungkin awalnya itu kurang semangat tetapi dengan hadirnya Edugame ini menggugah siswa untuk uh, lebih semangat lagi uh, belajar ya kemudian di situ uh, di dalam fitur edu game Bapak Ibu banyak tantangan ya jadi tidak hanya sebatas fantasi atau kesenangan tapi ada tantangan atau misi yang memang harus diselesaikan ya jadi siswa uh, meskipun dalam konteks uh, bermain tapi ada hal yang harus mereka selesaikan dan tentu hal yang harus diselesaikan ini masih uh, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Dicapai cukup banyak fiturnya. Di situ ada mengurutkan angka, kemudian ada apa ya? Lagi bermamat ya, kemudian ada explore ruang angkasa gitu ya, Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Nah, saran saya, Bapak Ibu, ketika jam-jam genting, misalkan tengah eh, siang hari gitu ya, nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai alternatif untuk mengembalikan konsentrasi siswa terhadap eh, kegiatan pembelajaran. Nah, ini sekilas ya, Bang, Bang ini Mungkin nanti uh, saya akan juga menceritakan implementasi baik tentang pembahasan soal ya, seperti itu. Baik, keren banget ya Bang ya. Belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Tidak ya, ya. hanya menarik, tapi tertantang. Wow, rasanya sahabat rumah belajar, para pendidik dimanapun Anda berada, rasanya sudah pingin cepat-cepat nih ya membuka bang soal itu seperti apa dan tentunya menghadirkan pembelajaran seperti kerennya Bang Novel tadi ya. Baik, Bang Noval di sini juga sudah hadir Mbak Nisa ya, salah seorang dari uh, tim PTP. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol bareng Mbak Nisa dengan Bang Noval, Bang e. Noval juga dengan bang, uh, dengan Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Noval? Iya, halo Bang Noval, apa kabar? Ya. Halo Mbak Nisha. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Nisha, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ini Bang Novel mau nanya nih Bang. Kan fitur-fiturnya dari rumah belajar itu udah keren-keren banget kan ya. Terus gimana sih tips and triknya kepada sahabat rumah belajar nih biar tahu juga gimana cara mengoptimalkan uh, pemanfaatan fitur-fitur ini nih dalam pembelajaran? Oke, okay, ini sangat menarik ya Bapak-Ibu. Jadi tips dan trik untuk memanfaatkan Pertama Belajar. Caranya satu, Bapak-Ibu, ayo segera install aplikasi uh, Rumah Belajar yang ada di uh, Playstore. Ajak semua di situ, baik guru maupun siswanya, untuk mengenal dulu. Kemudian nanti baru kita bisa merencanakan. Banyak sekali, Bapak-Ibu, fiturnya tadi sudah dijelaskan ya Pak Jang Lebar. Dan Bapak-Ibu, satu poinnya. Di situ adalah ke, ada kekuatan kolaborasi. Bapak-Ibu tidak disuruh untuk membuatnya dari nol, ya Bapak-Ibu. Tapi Bapak-Ibu bisa memanfaatkan itu untuk dikombinasikan dengan kegiatan pembelajaran yang uh, Bapak-Ibu telah rencanakan. Jadi segera diinstal, Bapak-Ibu Di-explore Sejauh mana nanti uh, Bapak-Ibu akan mengenal juga Oh ternyata bagus nih ya Ada edugame -edu juga Kemudian ada bank soal juga Komplit dan itu semua konten-konten yang ada di uh, rumah belajar Itu sudah melalui saringan ya Bapak-Ibu Jadi tidak asal konten yang masuk di situ Tetapi memang betul-betul yang uh, bagus, yang baik uh, Jadi tipsnya segera install seperti itu Nice. oke, okay, terima nice. kasih Bang Noval. Ya, baik, terima kasih tadi ya pertanyaan Mbak Nisa ke Bang Nopal Bang Nopal, saya juga tadi tertarik nih tentang game edukasi ya Bang ya atau game edu tadi e, pengalaman baik apa yang pernah dilakukan Bang Nopal bersama siswa saat mengeksplorasi game edukasi ini di kelas Bang? nah ini sangat menarik nih Kang Deddy ya jadi pengalaman baik banyak Bapak Ibu sebenarnya pengalaman yang bisa kita ambil ya saya pernah bermain tentang mengurutkan angka. Jadi, di dalam mengurutkan angka, saya buat beberapa kelompok, ya Bapak-Ibu, di mana dalam setiap kelompok itu harus menyelesaikan soal yang ada di Game. Tetapi, Bapak-Ibu, di situ saya batasi waktu. Ya, saya batasi waktu. Nah, nanti siapa yang paling banyak mengurutkan, maka itulah pemenangnya. Nah, di sini tantangannya, Bapak-Ibu, ketika di dalam edugame yang dimainkan itu eh, ada sebuah balon jatuh gitu kemudian balon itu eh, ada label angka kemudian label angka itu dipilih ya dipilih untuk diurutkan nah untuk memilih ini kan butuh proses bapak ibu jadi butuh mikir juga baru memilih kemudian meletakkannya ternyata salah tak pulang lagi gitu ya jadi eh, konsentrasi kemudian eh, apa namanya di situ Uh, pengetahuannya juga di, di, di apa namanya? Ya dimainkan juga ya Bapak Ibu. Jadi selain bermain mereka juga butuh konsentrasi dan juga ya keilmuannya juga dipakai. Dan di situ siapa yang cepat mengurutkan sesuai dengan waktu yang telah saya berikan maka uh, dipastikan dia ya, yang paling uh, bagus gitu ya. Kemudian yang kedua juga pernah saya secara berkelompok. Di situ ada uh, jelajah ruang akasa ya. Di situ ada operasi bilangan, kemudian eh, ada pesawat luar angkasa, gitu. kemudian nembak. Berapakah hasil dari 10 kali 5 dan seterusnya. gitu. Jadi secara berkelompok, ya siswa itu semangat. Pak, jawabannya 10, ber berteriak itu masuk 10. Jadi saya yang kewalahan, jadi gaya Bapak Ibu. Nah, tentu hal-hal ini menjadi sangat menarik dan ini eh, akan mengembalikan semangat siswa, akan mengembalikan konsentrasi siswa ketika kita uh, memberikan pelajaran gitu ya. Dan harapannya dengan adanya edu game ya Bapak Ibu uh, bisa mengkombinasikan hal-hal baru juga kepada siswa. Ini, ini pengalaman yang pernah saya lakukan ya. Oke, perspektifnya baik, keren banget, terima kasih Bang Nopal, ini sudah terbayang ya aktivitas aktivitas siswanya seperti apa dan pembelajaran yang terkeren ya itu tadi ya, yang berpusat kepada peserta didik kita tadi Mbak Nisa sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Bang Nopal, boleh ya Bang Nopal silahkan, diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi jawaban dari Mbak Nisa Ya, nah ini Mbak Nisa, jadi saya tadi sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Mbak Nisa ya Soal nih Kira-kira Mbak Nisa Hal apa yang menjadi Masukan kepada saya sebagai Pendidik utamanya Untuk lebih mengeksplor lagi dari fitur Soal ini, kira-kira apa Masukan untuk kami oh, Oke okay. uh, Bang Alval, jadi Bang Noval ini udah keren, udah hebat banget ya, jadi sudah bisa membuat bagaimana siswa ikut be, merasa senang gitu ya belajar gitu, senang belajar ini adalah sebuah hal yang baik untuk siswa sehingga mereka termotivasi untuk uh, belajar dari dalam diri dia sendiri lalu apa sih yang harus dilakukan lagi gitu ya, menurut saya ini lebih kepada kita uh, Membangun komunitas bersama Nah Bang novel sudah tergabung dalam komunitas utar rumah belajar Lalu menularkannya juga kepada guru-guru yang lain Bagaimana sih sebenarnya cara-cara untuk dapat memanfaatkan Bang Soal ini Karena kalau misalkan kita kasih contoh Oh kalau untuk belajar matematika ini seperti ini loh Memanfaatkannya kalau untuk bahasa Indonesia seperti apa Nah tips-tips praktik berbaiki baik itu tuh yang sangat penting itu ya untuk dibagikan kepada guru-guru yang lainnya mungkin itu bang novel. aduh terima kasih nih jadi uh, sebuah inspirasi juga ya kami yeah. ini baik. untuk berbagi lebih banyak lagi pengalaman baik kepada guru-guru yang lain. baik, baik terima hari kasih hari. nih mbak nisa dan juga bang Noval boleh dong teman-teman yang di rumah kita berikan aplaus nih untuk dua narasumber keren kita hari ini baik mbak nisa dan juga bang novel boleh dong, satu kalimat untuk Portal Rumah Belajar. Wow, kalimat ya. Oke, okay. eh uh, saya kasih satu pantun aja deh kalau gitu ya. <laughs> Pergi ke sekolah untuk belajar. Gembira bertemu guru dan kawan. Selamat ulang tahun Portal Rumah Belajar. Sukses selalu. Kami ucapkan. Yeay, keren banget ini pantunnya ya. Terima kasih Mbak Nisa. Kita juga beri kesempatan nih. Bang Lopal. satu kalimat untuk portal Rumah Belajar. Oke Kang Deni, jadi kalau Mbak Nisa tadi pantun, saya balas pantun juga nih. Keren. Jalan-jalan ya. uh, <coughs> ke kota Banjar. Jangan lupa membeli tahu. Selamat ulang tahun Rumah Belajar. Sukses dan jaya selalu Hore Alhamdulillah Sesi luar biasa kita sudah selesai Dengan dua narasumber yang sangat luar biasa Ibu Hairunisa dan juga Bang Noval Abdillah dari Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur Dan teman-teman yang berbahagia Sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada Izinkan untuk Menjadi kesimpulan kita dalam pertemuan Sesi kita hari ini Teman-teman sekalian portal Rumah Belajar hadir Untuk mengapresiasi pembelajaran Guru-guru yang keren di Indonesia, banyak fitur yang bisa digali dalam Portal Rumah Belajar Salah satunya adalah fitur bank Soal dan juga EduGame Mari kita gunakan Portal Rumah Belajar dalam pembelajaran Agar menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan luar biasa Oke, okay, nah ini dia yang paling dinanti dan paling ditunggu-tunggu Kuis teman-teman, kuis, kuis, kuis Biasanya Mister Kuis selalu hadir secara online Nah hari ini spesial di episode penutupan, episode perdana Sapa Rumah Belajar ini Mr. Quiz akan hadir di tengah-tengah kita silakan kita panggil Mr. Quiz, silakan <laughs> Terima kasih Kang Dero dan juga terima kasih TNisa Nah sekali lagi, Bang Soal merupakan episode keempat dari seri Sapa Rumah sekaligus menjadi penutup acara rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Belajar, tapi Jangan sedih, jangan bimbang, jangan mudah gulana Karena seri Saperumbal akan hadir lagi di depan Dengan materi-materi yang lebih menarik lagi Seperti itu ya Nah, hari ini kan spesial nih Spesial banget Yang spesial itu bukan hanya martabak, bukan hanya nasi goreng Tapi acara hari pun spesial Karena kuis hari ini Untuk Kang Dero dan juga Teknisa Boleh mengikuti kuis Asik Tapi, huh? tidak boleh menang <laughs> Seperti itu Jadi langsung saja Mr. Quiz, saatnya kita quiz! Nah, saya kembali lagi bersama dengan teman saya Alex jerapah Nah, Alex ini akan menemani saya untuk quiz kali ini. Seperti biasa, seperti episode sebelumnya, quiz dilaksanakan melalui halaman quizzes.com. Jadi, siapapun yang ikut, silakan jangan, jangan bimbang, jangan ragu, langsung saja ketik di halaman handphone ataupun juga halaman buka di layar laptop langsung saja ketik quizzes atau juga nah itu dia muncul join join myquiz.com nah itu di sana jangan lupa untuk masukkan kode ya kodenya adalah 960022 kenapa dimasukkan kode karena kalau kita masukkan pucuk daun jambu nanti layar hp bisa tergores ataupun monitor komputer juga tergores jadi silakan saya langsung masukkan nomor kodenya 960022 dan Mr. Quiz akan menunggu sampai 765.000 peserta di sini. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Silakan, Mr. Quiz tunggu di sini. Ada berapa orang? Masih kosong ya? Masih kosong. Masih kosong ya? Eh, kalau nggak, Mr. Quiz tidak akan memulai quiznya nih. Ayo, silakan bergabung. Buka browsernya. Ketik kode 960-022. Nah, itu dia. Oke. Sudah ada berapa peserta nih? Nah mister Kutu sungguh lagi sampai berapa ya? Sebenarnya udah masuk sih tapi mungkin belum di refresh kali ya? silakan jangan ragu jangan ragu jangan bimbang caranya cukup simple Lebih simple daripada simple present tense Tinggal buka halaman dari browser maupun dari HP atau juga dari komputer buka myquizzes.com lalu masukkan kode 960022. Nah, itu oke. Okay? Jangan takut, jangan bimbang silahkan masukkan kodenya terus. Mr Quiz tunggu ya, pokoknya Mr Quiz akan menunggu. Nih, lihat nih. Nah, berapa Mr Quiz sudah mau bobo nih, Ayo jangan, jangan bobo, jangan bobot Nah, gitu begini ya. Nah, oke. Okay? Pokoknya Mr Quiz dan juga Alex, Mr Alex akan menunggu untuk peserta quiz Nah, pokoknya masih dibuka kesempatan dan ini kuisnya ini denger-denger ya. Kemarin kan cuman di Indonesia aja, tapi sekarang udah ada yang mengikuti dari luar planet. Nah, itu. Nah, udah ada 30 peserta di sini. Bisa dilihat nama-namanya, mungkin di ke ini dikit. Saya ingin menyapa, Nah, itu dia. Selamat datang untuk Joni. Oh, ditunjuk Joni deh. bener, selamat datang, Joni. Selamat bergabung di Quiz. Ada juga ini. Ada Graciana. Oke, Graciana. Juga ada Saipul. Selamat datang, Saipul. Dan juga di selada Yono, selamat datang Yono di kuis. Sudah berapa ini pesertanya? Nah, itu dia. Sudah 34 peserta. Banyak sekali, Mister Quiz akan menunggu sampai 35. Nah, oke, okay. satu orang terakhir. Nah, ini dia. Kita mulai saja. Ataukah ini, ya? Mister Kuis akan mendengar dulu? Oh, dimulai. Ya. Oke. Okay. Tiga, dua, satu, and go. Nah, seperti biasa, ini adalah langsung. Oke langsung, tuliskan provinsi, nama aja tuh, tuliskan provinsi, nama lengkap, dan nomor HP Anda yang aktif. Oke, ini digunakan untuk konfirmasi jika Anda memenangkan kuis ini. Oke, ingat ya, tulis provinsi, garis bawah, nama lengkap, terus garis bawah lagi nomor HP. Oke, jangan lupa ini merupakan suatu keperluan komunikasi jika Anda menjadi pemenang. oke. Lanjut lagi, dan ini dia. Sudah banyak sih, kita masuk ke soal pertama, oke? Ini dia, tiga, dua, satu, and go! Nah, ini dia. Hari ini, siapa rumah belajar membawakan tema? Ada laboratorium, sumber belajar, kelas maya, bangso atau kota rumah belajar? Ini soal ini, jawabannya adalah Bang soal Ayo, silakan, silakan isi, silakan isi, silakan isi, oke? Time's up! Dan kita akan lihat leaderboardnya, yaitu... Wow, Dwi, dia adalah urutan pertama, tapi Dwi belum tentu menang ya Kita akan langsung ke soal kedua Jenjang apa saja yang tidak terdapat di Bang Soal? Ada SMA, SMP, SD, PAUD, atau SMK? Wah, ini saya tidak tahu nih, sebenarnya saya tahu, tapi saya berpaksa saja Silahkan diisi jenjang ya, jenjang Jenjang apa saja yang tidak terdapat di Bang Soal? Ada SMA, SMP, SD, PAUD, atau SMK? Kita akan lihat lagi buruan pertama masih dui ya masih dui tapi tenang saja masih bisa jadi dui bisa kita balap bukan saya sih yang balap tapi cukup di bunyi soal ketiga apa nama radio yang ada di pusdatin risetek Nah ini dia apa nama radio ada radio Eko ada radio edukasi suara edukasi suara edukasi pusdatin atau radio edukasi Kemenikbudristek? Nah ini ya mirip-mirip nah, ya jawabannya sebenarnya saya pengen kasih tahu jawabannya tapi dari tadi saya dilihatin sama saudara jadi saya tidak mau lagi jawab tapi sebenarnya baik ya nanti saya akan jawab lagi. Ini kita keyboardnya di sini ada siapa tadi? Oh, lu nggak, lu nggak. Oke, okay, sabar saja, sabar, sabar, sabar. sabar. So, karena kita harus satu empat. So, apa nama Instagram televisi edukasi? Televisi edukasi, edukasi kemudipristek, TV edukasi underscore kemudikbut atau apa itu? Lokasi dot kemudikbut dot Nama Instagram ya, jangan, jangan salah nama Instagram Televisi Edukasi. Nama Instagram ini kita ini soal keempat sih. Soal keempat ya? ke tadi masih dui ya. masih dui nih, tapi siapa tahu dui bisa kalah, tapi saya juga dui bisa menang. Kita akan lihat oh ini udah soal terakhir ya. Udah soal terakhir. Oke. Itu tadi ya soal terakhir. Nah, Siapakah pemenangnya? Pasti penasaran ya. Kalau saya sih tidak penasaran karena sudah tahu. Eh, saya sudah tahu. Tapi saya sudah bisa menerawang. Siapa sih pemenangnya? Siapa, siapa sih? Siapa sih? Tapi sebelum itu, saya akan me ini, memberikan memberitahukan sih, memberitahukan siapa saja pemenang-pemenang dari kuis-kuis episode sebelumnya. Karena untuk episode kali ini, saya tidak tahu. Hah, siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Jadi, biar rasa penasaran makin menumpuk, maka saya akan mengumumkan dari itu pertama itu, "Wah, hood rumble!" Nah, siapa sih yang menjadi pemenang kuis dari hood rumble saya akan langsung saja mengumumkannya. Ternyata belum ya, ternyata karena masih di godok-godok dulu untuk soal keempat untuk ke-4 ini karena tadi si admin lihat ya, si kuisnya, bahkan kuisnya sendiri melihat itu, "Wah, ini kok jawabannya pada tinggi-tinggi ya, mungkin susah sekali." Atau mungkin karena internet terlalu cepat, jadi harusnya skornya 100 malah jadi seribu. Nah itu juga sangat meningkat sekali. Jadi kita tunggu aja siapakah pemenang dari episode 4 ini. Dan sekarang Mr. Quiz akan mengumumkan pemenang dari episode berikutnya. Nah ini dia. Pemenang Quiz Sapa Rumba Rumah Belajar episode 1. Selamat untuk Noviawati dari Banten dan juga Danu Ayu, Jawa Timur dan Linda Dewi Jawa Timur. Luar biasa sekali ini ada episode 1 ya. Kemudian di episode 2, pemenang kuis sapa rumah belajar episode 2 adalah 1. Ahmad Roy dari Jawa Barat, ada 2. Elva Agus Narahayu dari Jawa Timur dan ketiga ada Jahari dari Ban Ban Ban Banten. Dan episode ketiga, pemenang kuisnya adalah Juara 3, Filemon dari Jakarta. Juara 2, dari Caca Marice dari Jakarta juga. Dan juara satu from the East of the Java, is Ahmed Adrensa. Selamat untuk juara episode 3. <coughs> Oke, sekarang episode keempat. Ini dia. Juara ketiga, ada ERA DELVIA. Juara kedua ada Lindah Dewi. Dan juara satu the best of the best yang sudah mengalahkan Dewi tadi. Ini adalah... Suyateni Selamat untuk Suyateni Luar biasa sekali ya Nah itu tadi pemenang Kuis Sapa Rumbel Episode 1 sampai episode 4 Gimana nih Kang Deni Luar biasa, Luar biasa kan Luar biasa Karena sekali. ini antusias kuis itu sangat amazing sekali Jadi peserta itu kan Setelah melihat materi Dari narasumber Dari narasumber-narasumber Akhirnya mereka bisa terserap Kemudian bisa menjawab kuis dengan tepat dan hebat, yang Wah pasti harus sekali. Ya. yang pasti hadiahnya keren ya. wah <laughs> hadiahnya keren sekali, bahkan so. tidak bisa kita bayangkan. Nah. No. oke, tapi kang deddy ada satu lagi kompetisi yang menarik minat masyarakat pendidikan Indonesia. kami ini sudah pasti tahu dong. pasti tahu dong. karena itu adalah video kompetisi. Nah, ternyata tadi bursa kita kurang kompak ya. Tapi nggak apa-apa. Kompak. Ya. Nah, di video challenge ini, itu terbagi dua kategori. Yang pertama, ada siswa. Yang kedua, yang mengejar siswa. Yaitu guru. guru. Nah, untuk itu di hari yang spesial ini, in this special day of the day of the world, belajar, maka saya persilahkan untuk Kang Denny untuk mem... apa ya? Membacakan ya, membacakan siapa sih yang memenangkan kuis, eh bukan kuis, memenangkan video challenge kategori siswa Siap, terima kasih Mr. Quiz Oke, pasti sudah pada penasaran nih ya para siswa yang sudah ikut kegiatan video kompetisi kategori siswa Dan mari kita cek siapa saja pemenang untuk kategori video kompetisi siswa Ini dia juara ketiga SMP negeri dua, yang terletak di desa Lai Pangarwat. Kemarin kami belajar IPA dengan memanfaatkan platform Rumah Belajar. Kami melakukan praktikum pada salah satu fitur Rumah Belajar yaitu Laboratorium Maya. Saya sangat senang melakukan praktikum di Laboratorium Maya. Langkah pasti cahaya. Karyanya hata, Bersama rumah belajar Setelah melakukan praktikum Saya menguji pemahaman saya Melalui fitur bank soal Yang ada di platform rumah belajar Belajar menjadi sangat menyenangkan saja, Kapan saja Dengan siapa saja Belajar telah menyediakan banyak fitur bagi kami untuk menambah pengetahuan Selamat ulang tahun Rumah Belajar yang ke-11 tahun Kami bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Menggunakan platform Rumah Belajar Terima kasih Selamat untuk Ananda Revina dan mari kita simak juara kedua Kata Bapak Ibu Guru, kurikulum belajar harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman Dengan kurikulum Merdeka, kami belajar bersama Bapak Ibu Guru dengan memanfaatkan dan mengamati lingkungan sekitar Membuat kami lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Untuk memperdalam pengetahuan kami, Bapak Ibu Guru mengenalkan dan mengajari kami menggunakan platform rumah belajar Saya sangat senang belajar melalui Platform Rumah Belajar, karena saya bisa juga belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Melalui Platform Rumah Belajar, banyak sekali materi yang bisa saya dapatkan melalui fitur sumber belajar yang ada pada Platform Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, belajar menjadi lebih Selamat ulang tahun rumah belajar yang ke-11 tahun belajar mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Selamat juga untuk Ananda Silviani dan ini dia pasti yang paling ditunggu-tunggu untuk para siswa di seluruh tanah air juara ke satu! Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Aisyah Namur Arianti dari SMP Negeri 1 Depok, Yogyakarta Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak ini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Menurut Bapak Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka adalah merdeka dalam belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Strategi pembelajaran kurikulum Merdeka berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus. Maka, kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan lebih seru, kan? Konten yang disediakan dapat berupa gambar, audio, video, dan animasi yang disajikan secara interaktif sehingga kita dapat belajar di rumah dengan nyaman dan menyenangkan. dari saya semangat belajar belajar. Terima kasih. Wah, selamat ya untuk para pemenang. Semoga semakin tetap semangat untuk terus belajar dan berprestasi. Oke, silakan Mister Quiz. Ya, itu tadi pemenang video challenge dari kategori siswa. Nah, sekarang saya akan membacakan pemenang video challenge kategori guru. Oke, karena saya urusan dari Inggris ya, bisa akan memenangkan, eh bukan memenangkan, saya memberitahukan siapakah juara ketiga dari video challenge kategori guru dan ini dia. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di awal tahun pelajaran baru Yang mana pada tahun ini kita dikenalkan dengan kurikulum baru Yakni kurikulum merdeka itu tadi video dari Ibu Ani Sofiani yang merupakan juara ketiga dari video challenge setelah saya lihat tadi dengan angle kameranya sangat sinematik universal sekali, terus juga uh, color grading dan juga color scheme dan juga the scanner is of the best sangat bagus sekali dan itu yang mungkin yang membawa Ibu Ani Sofiani menjadi juara ketiga dari video challenge kategori guru nah sekarang saya akan membacakan, eh, akan yang kedua. Tapi saya masih disuruh gini-gini, -gini, jadi saya akan begini-gini. <laughs> karena ini yang juara kedua ini kita butuh waktu untuk menunggunya karena sangat bagus sekali. Dan inilah dia. Kategori guru juara kedua video challenge. Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi Santoso dari SMP Negeri 15 Buru, Provinsi Maluku. Kali ini saya akan berbagi kepada sahabat semuanya tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka di dalam satuan pendidikan tepat tugas kita masing-masing. Pada tahun ajaran 2022-2023, kurikulum merdeka banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Tidak ketinggalan, SMP Negeri 15 Guru sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru ini. Maka, guru-guru harus memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di dalam proses pembelajaran mereka. Sahabat, pada kurikulum Merdeka ini, guru-guru bisa mengembangkan bahan ajar dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Memang, kurikulum Merdeka menurut saya itu sangat tepat untuk diterapkan di sekolah kita. Dengan kurikulum Merdeka, maka, Kebutuhan murid akan terpenuhi, sehingga mereka bisa mengembangkan bakat dan minat mereka masing-masing. Sahabat, marilah kita bersemangat untuk menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Wow, oh my God! Video kedua tadi dari Bapak Budi Santo sesungguh ini ya. Walaupun videonya potret, tapi esensi dari video tersebut sangat menggugah selera kita, menggugah hati kita, menggugah. Uh, apa ya, sanubari masyarakat pendidikan Indonesia sehingga apa yang disampaikan menjadi lebih tertanam dalam sanubari rakyat Indonesia masyarakat pendidikan kita dunia ini <guruh> dan sekarang, saya akan mengumumkan siapa juara pertama dari video, video challenge kategori guru tapi sebelum itu, karena tadi jerapah saya sudah pulang maka hari ini saya akan ditemani oleh ini dia nah, sama bebek yang tadi Alex, yang namanya Alexandra. Nah, Bebek ini akan membantu saya memilih siapa juara pertama dari kategori guru untuk video challenge. Dan siapa Bebek? Tahu Bebek? Wah, Bebek tidak tahu ternyata. Karena Bebek tidak mengikuti penjuriannya. Maka kita akan langsung saja siapakah yang menjadi juara perdana video challenge kategori guru. Dan... Ini dari ya selamat sekali lagi untuk kepada ketiga kategori oh bukan kategori tapi ketiga juara masing-masing kategori sangat video sangat ini ya sangat menarik dan juga kreatif juga inovatif yang pasti bermanfaat untuk kita semua Nah gitu gimana ini ya luar biasa sekali mudah-mudahan semakin banyak menginspirasi ya guru-guru keren untuk mengoptimalkan portal rumah belajar dalam pembelajaran baik Hai terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendidik bapak dan ibu guru tenaga kependidikan guru dan siswa yang telah mengikuti Rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Belajar ke-11 sejak minggu yang lalu Pastikan Bapak dan Ibu, Tenaga kependidikan dan juga Siswa Tetap menyimak tayangan Sapa Rumah Belajar Untuk episode-episode selanjutnya Bersama para Duta Rumah Belajar dan juga Sahabat Rumah Belajar Selamat Hari Ulang Tahun untuk Rumah Belajar yang ke-11 Jaya dan sukses selalu Salam Rumah, rumah. Belajar Belajar di mana saja, saja kapan, kapan saja, dengan, dengan siapa, siapa saja. saja. Sampai jumpa, bye!